Hey, jumpa lagi teman-teman Kali ini kita akan bermain di pantai teman-teman Nah ini sudah ada mobil dump truck. Kita akan muat pasir teman-teman Ayo bantu kakak Ayo teman-teman Kita muat Sampai penuh Woo. Mm. Woo. Kita muat Ayo Nah kita bawa ke kolam tempat bermain ayo ye sudah penuh nih Oh wah kemana nih arahnya waduh turun di lubang bantu teman-teman Aduh tumbang waduh Ayo bangun lagi oh hmm. wah Mobil dan truknya tiba di kolam teman-teman. Waduh, banyak banget mainan di sini berkumpul. Wow, keren kolamnya. Wow. Nah, pada ngapain nih mainan di sini? Wow, berkumpul melihat kolam yang menggumpal teman-teman. Wow, ini keren. Sumber mata air, ayo kita lihat siapa aja di sini. Nah, ini ada mobil Formula E, teman-teman. Formula E-nya ini sangat kencang, teman-teman. Wow, keren! Apalagi nih, nah, ada panda juga, teman-teman. Wow, mereka asik memperhatikan kolam yang bergerak teman-teman seperti ada larva di bawahnya uh keren ini ada juga nih mobil ban besar warna hijau teman-teman wow di sini ada juga mobil hewan kalau ini nah ini dinosaurus tuh ada anaknya hmm keren ya wow Giginya tajam sekali teman-teman. Nah, di sana ada mobil pemadam juga nih. Mau bermain di kolam. Coba lihat. Coba pemadam loncat. Wow! Tolong! Tolong! Waduh. Tolong! Wah. Wow. Dia bergerak teman-teman. Tenggelam. Waduh. Oh ujung ya. Kali ini mobil apa nih teman-teman? Sepertinya ini mobil pemadam juga tapi pemadamnya udah rusak. Nah, ini ada juga nih. Wah, keren. Mereka semua mau loncat teman-teman. Ayo kita lihat mereka loncat. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, pesawatnya tenggelam, teman-teman. Waduh, mana dia? Oh, ini dia. Tenggelam, teman-teman. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wow, dinosaurusnya mengamuk, teman-teman. Tolong. Tolong, bantu kami tenggelam. Tolong. Waduh, cepat mobil pemadam bantu. Cok. Oh, dorong ke atas. Ah. <coughs> Terima kasih. Oh, oh, oh, oh Terima kasih telah membantu saya. Waduh, tadi aku tenggelam. Nah, lompat juga nih. Takut lompat ya? Nggak tak berenang ya? Waduh, kasihan-kasihan mereka pada bermain di sini. Ternyata, ayo kita hitung berapa mainan pemainan yang bermain di sini. Oh, banyak nih: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10, wow, keren Udah dulu ya teman-teman Jangan lupa like dan subscribe Biar kami makin semangat bermain di pantai Yee, yeah, dadah